Temen-temen gue pada sombong ya Dulu main bareng Sekarang udah kerja, naik jabatan naik perusahaan Kenapa mau main lagi sombong Bingung gue Tapi apa benar mereka bener-bener sombong? Kenapa mereka begitu ya? Donald Mano Let's Talk kali ini <explode> Iya suka gitu kan Temen main dulu gitu nongkrong bareng, ngobrol Bahkan waktu dia nggak punya duit, gue pinjamin duit. Cuma sekarang jabatannya udah manajer, udah punya usaha Disapa di Instagram aja, dipanggil di WhatsApp aja, nggak nyaut gitu. Terus gue pikir dia sombong. Nah, di Tela'ah lebih lanjut nih, akhirnya saya ngelihat bahwa, eh bukan begitu, mereka itu melanjutkan kehidupannya dan salah satu yang mereka perlukan adalah lingkungan yang mendukung mereka masuk ke dalam etapa berikutnya dalam mengejar cita-cita mereka, dalam mengejar mimpi mereka dan lingkungan ini adalah teman-temannya nah kalau saat itu gua nggak bisa menjadi teman yang menciptakan lingkungan yang mensupport apa yang menjadi tujuannya dia salahnya bukan di dia ya di gua ini, saya karena saya nggak bisa menjadi orang yang mensupport dia jadi, bukannya dia sombong, ternyata dia melanjutkan kehidupannya maju lebih lanjut dan dia membentuk teman-teman yang baru support system yang baru kalau gitu hmm, saya nih yang mesti memperbaiki pola pikir kalau itu terjadi karena saya tidak mengupgrade diri saya mulai berandai-andai kalau saat itu misalnya saya juga mengupgrade diri saya juga melanjutkan kehidupan ini mengejar cita-cita dan saya bisa terus ngobrol sama dia enak saya percaya kita masih temenan sampai sekarang masih ngopi bareng dan saya mulai balik kalau itu terjadi di hidup saya gimana mungkin bukan masalahnya teman lama nongkrong bareng stay together itu pasti terjadi kalau bisa terjadi bagus tapi saya pun menyadari saya juga seperti itu. Ke beberapa kelompok teman-teman saya sudah tidak dekat atau akrab seperti dahulu kala. Karena memang ternyata perjalanan kehidupan saya membutuhkan support sistem yang lain. Harus menemukan teman-teman, harus menemukan lingkungan, harus menemukan mentor-mentor, rekan-rekan yang mensupport saya. Nah, ini bukan masalah teman sombong atau saya yang menjadi sombong. Memang kalau kita mau maju, salah satu hal. Salah satu risiko yang harus kita ambil secara jantan, secara dewasa adalah melihat sekeliling kita. Apakah teman-teman kita bisa men kita? Dan mungkin bukan salahnya mereka atau mereka yang kurang, mungkin bukan itu. Tapi interest-nya berbeda, jadi ini hal wajar. Jangan cap teman-temanmu sombong karena memang mungkin interest-nya berbeda, karena mungkin jalannya berbeda. Dan juga kalau untuk saya, introspeksi diri. Apakah saya sudah menjadi seorang yang men-support teman-teman lingkungan saya Yang mereka mau bergerak ke arah yang lebih lanjut Mereka mau naik ke tingkatan yang lebih tinggi Walaupun saya pribadi Saya harus ambil keputusan untuk meninggalkan teman-teman Yang menurut saya tidak bisa men lagi Sekalipun saya tidak akan pernah melupakan Betapa indahnya pertemanan dengan mereka Menjadi kenangan yang indah Tapi saya harus lanjutkan kehidupan No hard feeling Namanya juga kehidupan ini bukan mau ngajarin teman-teman hanya sekadar sharing namanya juga Donald Manoh let's talk, bye-bye